diran طيبا yang oleh Allah SWT. alhamdulillah Allah Subhanahu Mesti memberikan kepada kita kesempatan Untuk menunaikan Suatu kewajiban Yang besar Yang Allah SWT wajibkan Langsung dari atas langit Kepada Nabi Muhammad SAW InsyaAllah InsyaAllah Kajian kita di subuh hari ini Tentang mengenal Tauhid dan lawannya Abidu Tauhid Tauhid secara bahasa Adalah Menjadikan sesuatu Menjadi satu Ketika Seorang mengatakan Saya mentauhidkan Orang tersebut yaitu saya menjadikannya satu. Adapun tauhid secara istilah maka seorang ulama mengatakan bahwasanya tauhid secara istilah adalah ifradullah bima yuhtassubihi fi uluhiyyatihi wa asma wa asma'ihi wa sifatih. Tauhid secara istilah adalah Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala entah pada perkara uluhiya Allah atau pada perkara rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala atau pada perkara yang berkaitan dengan nama-nama serta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala contoh misalnya di antara kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Seorang hanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hanya menyembelih hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang memperuntukkan nadarnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika semua ini dia isahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah mendatangkan tauhid secara syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkara tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, beritahulah orang-orang musyrik di sekitarmu bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Lam yalid wa yulad Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan dari seorang ibu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tahuit ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahuwataala adalah satu dari yang tiga. Wamamin ilahin ilah ilahu wahide. Padahal tidak ada yang berhak disembah kecuali sesembahan yang satu saja, yaitu Allah subhanahuwataala. Dan juga datang suatu hadis dari Sahabat Ibnu Umar riya taala anhu Rasulullah SAW bersabda Buniyal Islamu ala khumsatin Islam itu dibangun di atas lima pondasi Jadi Islam diperumpamakan oleh Rasulullah SAW Seakan-akan seperti bangunan Yang mana pondasi bangunan tersebut adalah lima poin ini Yang pertama ala Pondasi yang pertama yang dengannya Islam seseorang itu dibangun di atasnya Adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala ditauhidkan Dimurnikan ibadah hanya untuknya Kemudian pondasi yang kedua Ketika seorang hamba telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah murnikan ibadah hanya untuknya Telah memperuntukkan solatnya Sesembelihannya, nazarnya Bacaan Al-Quran hanya untuk Allah Baru dia beranjak untuk menunaikan solat Karena Sang hamba Jikalau dia tidak mentauhidkan Allah Tidak mengisahkan Allah S.W.T Dalam ibadahnya Maka percuma dia menegakkan solat Kepada Allah S.W.T Karena rukun yang pertama Pondasi yang pertama Telah roboh dengan dia Melakukan kesyirikan Kemudian yang ketiga dari pondasi keislaman seseorang adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, dia haji ketika dia mampu. Suatu hadis juga datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lamma ba'atsahu an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam Mu'ad ila yaman qala la" Dari ibnu Abbas r.a. ia mengatakan takala Nabi saw. mengutus muad ke Yaman untuk menyampaikan agama Islam dalam rangka memperluas agama Islam kepada orang-orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam maka Nabi saw. mengutus muad kepada orang-orang Yaman. Maka Nabi SAW alaihi berwasiat kepadanya. Apa langkah yang pertama? Dia ambil ketika dia telah sampai ke Yaman. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabat Mu'ath radhiyallahu taala anhu, "Innaka taqduu 'ala qaumin min ahli kitab. Sungguh yang kau wahyi Mu'ath akan menjumpai mendatangi seorang yang dia termasuk dari ahlul kitab." Itu orang-orang Yaman memiliki apa? memiliki kitab karena diantara mereka ada dari kalangan Yahudi kemudian kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad فَلْيَكُنْ أَوْوَلَ مَا تَدَعُوْهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْيُوَحِدَ maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada orang-orang Yaman ketika engkau telah sampai kepada mereka adalah apa? engkau menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memurnikan Allah Ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضُ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ Dan jikalau orang-orang yaman Telah mengetahui tauhid Telah mengetahui lawan dari tauhid Yaitu kesyirikan Mereka telah memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Maka Beritahulah mereka Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan kepada mereka Salat lima waktu Jadi salat lima waktu Kewajibannya Dia setelah tauhid Ketika seorang hamba telah bertauhid Telah memurnikan ibadahnya Hanya untuk Allah Kemudian Baru dia Melangkah kepada Langkah yang kedua yaitu Menunaikan salat Dan ini adalah metode dalam berdakwah Seorang hamba Seorang dai hendaknya membuka dakwanya sebagaimana para nabi membuka dakwah mereka yaitu dengan mengajak kaumnya, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bertauhid. Kemudian setelahnya baru kewajiban-kewajiban yang lain menyusul. Kemudian kata Rasulullah, "Beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu." pada sehari dan semalam fa'ida sallu fa'khbirhum annallaha iftardu zakatan fi amwalihim dan jikalau mereka telah salat menunaikan salat sebagaimana mestinya maka kabarkanlah beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat dari harta-harta mereka tukhadhu min zakat Tersbut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Fathoratu ala fakirihim dan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Faida karubidarika fahud minhum. Jikalau orang-orang yaman tersebut telah setuju dengan kewajiban zakat, maka ambillah zakat tersebut dari mereka. Watawakoh karo ima amwalinas dan berhati-hatilah engkau wahimu'ad untuk mengambil harta man, harta mulia manusia. Kemudian setelah kita tahu apa itu tauhid yaitu memurnikan iba memurnikan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah menjadi kekhususan bagi Allah, maka kita akan masuk kepada makna pembahasan yang selanjutnya yaitu arkanut tauhid, rukun tauhid. Tauhid memiliki fondasi yang mana ketika salah satu dari pondasi Tauhid ini hilang. Maka Tauhid seseorang. Tidak dianggap sah. Apa itu? Tauhid. Apa itu rukun Tauhid? Rukun Tauhid memiliki dua rukun. Yang pertama adalah penafian. Yaitu seorang hamba. Menafikan seluruh jenis ibadah. Dari selain Allah SWT. Dan rukun ini. Diambil langsung. Dari... Bahagian awal kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang merhak disembah. Maka ini adalah rukun yang pertama, yaitu penafian. Seorang hamba menafikan, meniadakan seluruh sesembahan, keberhakan sesembahan, selain daripada Allah SWT. Kemudian rukun yang kedua, yang dikandung oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah adalah penetapan. Adalah penetapan. Ia seorang hamba menetapkan keberhakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahuwataala. Dia mengesahkan Allah Subhanahuwataala secara murni pada persembahan ibadah ibadah kepada Allah Subhanahuwataala saja. Maka ini dua rukun yang tidak akan mungkin dipisahkan. Berkata Al Imam Ibn Al Qayimin rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-tauhidu la yatimmu illa la yatimmu illa bi ruknain. Tauhid tidaklah sempurna kecuali dengan dua rukun. Rukun yang pertama adalah penetapan. Itu seorang hamba menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah peniadaan. Adalah penafian. Itu seorang hamba menafikan seluruh jenis ibadah dari sesembahan selain Allah Subhanahuwataala. Kemudian, kalau seorang hamba dia hanya sekedar menafikan tanpa menetapkan ibadah untuk siapa keibadah itu diperuntukkan, dia hanya menyadarkan ibadah, dia tidak menetapkan untuk siapa ibadah itu disepersembahkan, maka dia adalah seorang yang berakidah ateis, yang berkeyakinan ateis. Adapun Seorang hamba yang sekadar menetapkan ibadah. Tapi dia tidak menafikan ibadah tersebut. Dari selain Allah. Pokoknya dia melakukan ibadah. Entah ibadah tersebut untuk Allah. Untuk selain Allah. Maka orang ini. Yang hanya sekadar menetapkan ibadah. Dan tidak menafikan ibadah. Selain daripada sesembahan. Selain Allah SWT. Maka dia adalah seorang yang melakukan kesyirikan. Allah SWT berfirman. Tentang rukun ini, beliau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Uabdulillah wa la tu bihi shay'an, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini penetapan. Kemudian penafiannya, "Walatu shirku bihi shay'an dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis. Dari sahabat yang mulia Tariq al ashjai radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wahhada Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang telah mentauhidkan Allah serta ia kufur ingkar terhadap segala sesembahan selain Allah s.w.t. baru di saat itu hartanya akan haram untuk direbut darahnya haram untuk ditumpahkan dan perhitungannya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. namun jika sang hamba hanya sekedar menetapkan ibadah dan tidak menafikan ibadah tersebut dari sembahan selain Allah maka hal tersebut tidak akan membuat hartanya menjadi haram untuk direbut tidak akan membuat darahnya haram untuk ditumpah dia harus menggabungkan dua rukun ini dia harus menafikan ibadah selain dari Allah dan menafik dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Swt. Setelah kita berlalu dari rukun tauhid, kita akan masuk pada pembahasan pembagian tauhid. Tauhid memiliki tiga pembagian, yang mana pembagian ini bersumber dari Al Quran dan Sunnah. Tauhid yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah Allah bijami'i anwa'il al ibadati, al-zhahirati wal batinah, al-qauliyati wal 'amaliyah wal i'tiqadiyah wa naf'il ibadati an kulli ma siwa. Tauhid uluhiyah adalah adalah seorang hamba memurnikan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh jenis ibadah, entah ibadah yang zhahir seperti salat, seorang hamba Murnikan Allah Subhanahu wa taala saat dia melakukan salat. Saat dia menunaikan salat, dia tidak memperuntukkan salatnya untuk selain Allah. Demikian pula ibadah yang sifatnya batin seperti seorang bertawakal. Ia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bernazar hanya kepada Allah, bukan kepada sosok selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ia Menetapkan ibadahnya, memurnikan ibadahnya yang sifatnya kauliah, yang sifatnya kauliah. Dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wataala. Dia tidak bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Kemudian yang selanjutnya dia menetapkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wataala pada amalan yang sifatnya amaliyah seperti menyembelih. Menyembelih adalah salah satu ibadah yang sifatnya yang bentuknya dia adalah al-amaliyah yaitu perbuatan seorang hamba hanya menyembeli kepada Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan sesembelihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan tauhid uluhiyah ini adalah seorang hamba mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah seorang hamba merealisasikan mewujudkan syahadat la ilaha illallah dengan mewurnikan ibadah hanya untuk Allah s.w.t semata pada segala jenis peribadatan maka tidak satupun ibadah diperuntukkan untuk selain Allah s.w.t entah ibadah tersebut untuk malaikat yang dekat dengan Allah atau ibadah tersebut Diperunt tidak diperuntukkan untuk seorang nabi yang diutus oleh Allah s.w.t yang diutus Terlebih lagi ketika seorang hamba memperuntukkan ibadahnya kepada selain dari keduanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang tawhid ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bithalika umirtu wana awalul muslimin. Wahai Muhammad. Beritahulah kepada orang-orang musyrik. bahwasanya salatku, sesembelihanku, Hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rab semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabithalika awalul muslimin. Dan dengan hal demikian, saya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya, kata Nabi Muhammad s.a.w. adalah orang-orang yang paling pertama menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, takalah Rasulullah SAW membonceng sahabat Muad Rodi Taala Anhu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Muad, halte dari mahakul Allah alibad, wahai Muad, apakah engkau tahu apa hak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya? Wahai mahakul ibadil Allah dan apa hak Sang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata Muad Allahu wa Rasuluhu alam Muad menjawab dari pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hal tersebut maka kata Rasulullah mengajari Muad dengan metode tanya jawab Rasulullah mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam fa inna hak Allahi ala al -ibad an al ilbad an yabuduhu wa la yusyirku bihi syai'an maka sungguh Hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya adalah hendaknya para hambanya. Hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sementara hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyiksa orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka kata Muad radhiyallahu taala anhu, "Afala ubasyyir bihin nas?" "Wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia?" Maka kata Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, "La tubasyyirhum fayattakilu." Jangan engkau habarkan kepada manusia tentang berita gembira ini, maka mereka akan menyandarkan diri kepada berita ini. Namun, kenapa bisa sampai kepada kita hadis yang mulia ini diriwayatkan telah datang suatu riwayat bahwasanya Mu'athor taala anhu membacakan hadis ini saat dia ingin wafat saat dia ingin meninggal karena ia takut bahwasanya dia menyembunyikan satu ilmu dari Rasulullah s.a.w kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah yaitu seorang hamba mengesakan Allah subhanahu wa taala pada seluruh perbuatan Allah, entah pada perbuatan Allah dalam hal mencipta, mengatur ataupun ataupun mengawasi hambanya, yaitu seorang hamba memurnikan Allah Subhanahu Wa Taala pada segala perbuatan Allah, entah dalam hal penciptaan, ia tidaklah meyakini ada pencipta selain Allah atau dalam hal rezeki ia tidak meyakini bahwasanya ada sosok selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan ketentuan dari tauhid rububiyah ini adalah seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rauf yang bersendiri dalam menciptakan tidak ada pencipta selain Allah Allah adalah rauf yang bersendiri dalam memberi rezeki menguasai mengatur segala urusan tidak ada Sosok selain Allah yang dapat mengatur urusan hamba, yang dapat menentukan bahwasanya di hari ini akan terjadi ini dan seterusnya. Dan, dan tidak ada pula sosok selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan rezeki selain Allah. Kemudian seorang hamba juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri dalam mengabulkan doa seorang hamba ketika seorang hamba berada dalam mar bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladhi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma thumma yuhyikum. Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan kalian, dan yang akan membangkitkan kalian. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal min man yaf'alu min min syai' ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, Bahawasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada para hambanya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan membangkitkan manusia kembali. Kemudian Allah menantang orang-orang musyrik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Apakah ada dari syarikat kalian, Dari sekutu yang kalian sekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Yang mampu melakukan sedikit saja dari hal tersebut? Adakah yang mampu menciptakan? Selain Allah, ada yang mampu memberikan rezeki? Selain Allah, ada yang mampu menghidupkan ataupun membangkitkan selain Allah? Subhana wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian tauhid yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yaitu seorang hamba mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada segala hal, pada segala nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya tentang nama tersebut atau seorang hamba mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang dirinya entah nama atau sifat tersebut bersumber dari Al-Qur'an ataupun nama Allah atau sifat Allah bersumber dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketentuannya seorang hamba menetapkan seluruh nama atau seluruh sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa seorang hamba melakukan penyelewengan dari maknanya tanpa menafikannya tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya seorang hamba ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terhempar seorang hamba tidak boleh mengatakan Bahawasanya tangan di sini bermakna kekuatan. Ataupun dia mengatakan bagaimana tangan Allah. Atau tangan Allah seperti ini. Maka hal-hal yang seperti ini adalah apa? Adalah kesalahan dalam mengimani tauhid asma' wa sifat seorang hamba meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana datangnya tanpa mempertanyakannya, kenapa dia tidak boleh menanyakannya, bagaimana hakikatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghabarkan kepada manusia bagaimana sifat kayfiyat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka sang hamba akalnya dia sebagaimana penglihatannya penglihatan seorang hamba terbatas ketika ada penghalang di depannya maka dia tidak mampu lagi melihat apa yang terjadi di balik penghalang tersebut begitu pula akalnya akal seorang hamba memiliki batas yang mana ketika melewati batas tersebut akal seorang hamba tidak lagi bisa digunakan oleh karena itu seorang hamba akalnya tidak akan mampu untuk meraih hakikat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walillahi al-asmaul husna fad'u biha dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang paling indah maka berdoalah dengan nama-nama tersebut dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Walillahi al-masalul a'la dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang paling sempurna dan kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir. Yaitu tentang kesyirikan. Apa itu syirik? Seorang hamba ketika telah mengenal sesuatu. Maka hendaknya dia mengenal lawan dari sesuatu tersebut. Agar dia tidak terjatuh pada lawannya. Dan yang kedua. Ketika seorang hamba telah mengenal lawan dari sesuatu tersebut. Maka dia akan mengenal lebih jelas lagi sesuatu tersebut. Kenapa seorang hamba bisa mengetahui atas. Karena seorang hamba mengetahui di bawah. Begitu pula seorang hamba bisa mengetahui tauhid secara terang. Ketika dia mengetahui apa itu syirik. Syirik oleh, oleh kata para ulama' dalam menjelaskan pengertiannya. Mereka mengatakan syirik adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selain Allah pada perkara yang telah menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk penyamaan seorang hamba, ketika seorang hamba telah menyamakan Allah Swt dengan makhluknya, yaitu di antara kekhususan bagi Allah Swt adalah doa, adalah doa. Doa hanya dipenjatkan kepada Allah. Sesembelihan hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang hamba berdoa kepada salin Allah. menyembelih, memperuntukkan sesembelihannya kepada salin Allah. Maka hakikatnya dia telah menyamakan sosok salin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah pada perkara yang telah menjadi kehususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Berdasarkan beberapa hal. Hal yang pertama, hakikat syirik adalah menyamaratakan Allah s.w.t. dengan makhluknya yang lemah pada perkara uluhi Allah dan ubudiah Allah s.w.t. Maka barang siapa yang menjadikan sosok selain Allah s.w.t. sebagai sekutu bagi Allah Maka hakikatnya dia telah menyamakan sosok tersebut menyamaratakan sosok tersebut dengan Allah s.w.t. Allah s.w.t berfirman Inna syirka la zulmun azim Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar Apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Oleh karena itu ketika seorang hamba menyembah Atau memperuntukkan ibadahnya kepada salin Allah SWT Maka hakikatnya dia telah menempatkan ibadahnya kepada Kepada yang bukan tempatnya Ketika seorang hamba memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka dia telah meletakkan ibadahnya. Bukan pada tempatnya. Dan itu adalah hakikat dari kezoliman. Hakikat dari kezoliman. Kemudian hal yang kedua. Dari bahaya kesyirikan. Yang menyebabkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mengabarkan di dalam Al-Quran. bahwasanya ia subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Kepada Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang dia mati di atas kesyirikan. Dan belum sempat bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna allaha la yaghfiru an yusyurakabih. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha' Sejujurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Kemudian yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mengabarkan bahwasannya Allah. Akan Menghalangi. Orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang yang memperutukan sesembelihannya kepada salin Allah. Orang yang memperuntukkan sujud dan rukunya kepada salin Allah. Allah akan menghalangi. Mengharamkan dia untuk masuk ke dalam syurganya. Kalau dia telah diharamkan. Dihalangi untuk masuk ke syurga. Maka tiada ada lagi tempatnya kecuali neraka. Karena... Di hari kiamat kelak, hanya ada dua tempat kembali. Fariqun fil jannati wa fariqun fil syair. Satu kelompok berada di syurga. Dan kelompok yang lain berada di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innahu mani syirik billahi. Faqadih harramallahu alihi jannah. Wa ma'wahun nar. Wa ma ma'lil zalimina min ansar. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi dia. Untuk masuk ke dalam syurga dan tempat kembalinya hanyalah neraka wa malid dzalimi min ansar dan orang-orang yang zalim tidaklah memiliki penolong dan di antara orang yang paling zalim di sisi Allah adalah orang yang meletakkan sesembahan selain Allah Subhanahu kemudian hal yang keempat yang menyebabkan syirik adalah dosa yang paling besar adalah syirik akan menghapuskan amalan seorang hamba yang ia lakukan sebelum dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrak talla habatana amalak. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalan engkau akan terhapuskan. Kemudian yang kelima, dari hal yang membahayakan, dari hal yang menyebabkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar adalah bahwasanya dosa syirik akan menyebabkan pelakunya halal darahnya ataupun hartanya. Dan permasalahan ini yang menghalalkan darah ataupun menghalalkan harta. Itu kembali kepada pemerintah. Bukan kembali pada person. Bukan kembali kepada orang per orang. Allah taala berfirman. Dan perangilah orang-orang musyrik. Dimana saja kau temui dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka serta wasilah mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengatakan menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah mengatakan menyatakan la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah maka hartanya dirinya telah dilindungi dariku maksudnya haram untuk direbut dan perhitungannya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala saya kira sampai di sini kelebihannya mohon dimaafkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menegakkan tauhid di muka bumi ini dan menjauhkan kita dari segala jenis kesyirikan dan semoga Allah Subhanahu wa mewafatkan kita semua di atas tauhid sehingga dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa akan memasukkan kita ke dalam syurga. subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh